Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita welcome back maning di channel ini. Bro, masih bersama saya Samu Sobat Ahmad. Bro, saya mencapai terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu uh, hadir di channel ini. Di konten ini, saya mencapai terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bro, saya mau sedikit flashback sama... apa namanya... sama Jackson ya? Bro, saya mau... saya udah pengen nonton, istilahnya pengen nonton. Replacenya si Jackson, karena dia udah ngantriin saya ke tier 7, bro Udah ngantriin saya ke tier 7, saya mau replace uh, Mau flashback sana. kali ini saya mau ngeliatin replace nya ini, bro Jackson! Ini tanggal 7 Mei, bro Ini Jackson Saya nonton replaynya Jackson ya, bro replaynya Jackson, oke okay, di momen ini ini Jackson nih bro oke, okay, saya di paling belakang tapi saya kayaknya ngambil posisi ke arah rel bro. mana sih, saya gak jalan-jalan ini bro saya, di momen ini saya ngambil posisi jalan ke arah rel oh, belum saya ke arah sana ternyata Oh di sini, saya ikutin teman saya yang rombongan karena saya kalau sendirian itu masih belum berani. tapi kalau rombongan takutnya kalau saya sendiri saya dikeroyok, jadi saya pilihnya yang rombongan. Micro, perjalanan Jackson. dia nyari hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Uh, emang Jackson itu bagusnya kalau dipakai untuk endok ya, bro. Kalau untuk uh, show di adu banteng, adu adu adu tank gitu, saling bertabrakan dia langsung prak gitu, bro. Oke. Okay. Ada one wanitanya lagi nggak? Nah, ini saya memberanikan diri untuk maju. <laughs> Sosok-sokan banget, Rek Ceritanya mau nemenin teman saya ini bro. Ceritanya saya sosok-sokan Dia ini ya Oh, ceng -ceng, bro Ini oke, okay, teman saya datang nih, bro AT2, dia datang Saya ngerasa terbantu saya merasa terbantu waktu itu nah itu ada tembakan dari jauh One again saya mundur sejenak nunggu full boom oke okay. oke okay, gokil ini percayaan ini oke okay. coba please wait aduh lama lagi brek ini jackson bro waktu itu jackson apa ini? oh ya yeah. ini perjalanan waktu itu bro terus lagi bro, untuk yang keduanya, ini Jackson Jackson telah nganterin saya ke tier 7 tier 7 bro, Jackson memang dia bagusnya kalau untuk sembunyi nembaknya sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi bro Ini Jackson. Ya lumayan bro, kalau apa nembaknya dapat 3 dapat 3, dapat dua, dapat satu juga lumayan bro. Yang penting jangan pas sekali dalam pertempuran langsung KO gitu maksudnya sekali tembak langsung. Aduh, kayak saya pas lagi main di tier 9 itu pakai K nine one itu kasih bulan satu, itu digempur bolak-balik itu bro karena saya mainnya juga noob dasarnya kalau mainun jadi ya jadi itu oh men oh, itu dagar arah sana bro ada bro ada si pengintai kalau nggak salah si pengintai itu pokoknya siapa aja nih oke okay. Full. Diaduk gitu. Aduh salah ini reng -reng -reng -reng -reng. Arbor not pierce Saya kena nih bro Di momen ini Entah saya KO Entah enggak, bro Saya lupa bro Oke Oke okay. Oke, okay, Gichi. dia memanggil, dia, butuh bantuan. Oh, salah ternyata saya Hai, dapat truk. Ini imbang, dua sama nih. Nih, gede nih. Kita nyok di bawah ini. Hai, hai, hai, hai, hai. ini hai, hai. nih, hai, hai. Hai, hai, hai. lo, mati hai. Hai, hai, mati Hai, hai, hai. Hai, Jackson, oh ini bro, masukin bro. Oke, okay. masukin ini damage broken. Dengan curang di blok itu, okay, dia lari ke sana. Ini kayaknya saya salah nih, bro. Dia oleh Van Wong. GST, Bosilor ini harusnya saya lari yang ke arah sana, nih. Bro, harusnya bro harusnya lebih ini coba nih, ya. No, dia ngincer saya dari belakang, cuman saya nggak tahu. Saya nggak tahu, bro. Dia dari belakang. Uh, yang saya kejar itu yang ada di sini, re. Yang ada di sini yang saya kejar nih. Tuh, saya kena yang tinggal sedikit itu yang saya kejar waktu itu. Dan di momen ini, kayaknya saya tewas, bro. Di momen ini saya kau, saya ngincer dan gak macu maju ini saya nanjak ini rek karena gak tahu, <laughs> nanjak di pasiran bro. Nih, nanti kalau nunggu peluru penuh nih. Okay. Okay, saya udah mau nembak nih bro. Saya pas saudara bodohnya langsung dihantam. Langsung dihantam, Bro. Dihantam langsung. Nah, ini teman saya ini royok. Ya kalau dibales sama teman-teman saya. Ini dibales sama teman-teman saya ini sama Bang Andik Sekali hantam. Itu uh, sekali hantam. Sunplay Lim, Sunplay Lim, Lim ini waktu itu ya, bro. Perjalanan Jackson, oke. Coba lagi, bro. Jackson di sini, oke. Ini Jackson. The I meaning circle source The w which your urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, di urut, urut, urut, urut, urut, Kita urut, di urut, urut, urut, urut, urut, urut, urut, saya nyobain di sini. nah ini saya dapat kiri kanan. Oh, itu ya. kenapa kena itu sama? saya kena sama ini. masih keren. oke okay. banyak kurang mundur nah, masih belum dapat rek nah saya ngincer yang di sini daerah sini belum ada ternyata rek nih datang nih oh belum masih di bagian ini dia tinggal sedikit rek sekalinya dia nongol kita hantam Ini Oke, okay, kali ini tuh saya kena nih. Ada yang ngumpet di bagian saya. Itu udah tuh. Ada yang ngumpet. Ini saya bingung, bro saya oh kalau bro kalau leopard itu serangannya mantap ya bro dada itu bisa double double dia bisa double double kalau snow apa kalau leopard gitu mantap dia mau menghantam saya Rek dia ngantem saya Mantap. Aslun, ini wassen, bro. Apakah dia akan menghantam saya lagi, bro? Yang kurang tahu juga, bro. <laughs> dia mendekat, bro. Masih belum dapat saya, bro. Tapi kayaknya wafat dulu deh sama teman saya deh, kalau nggak salah. Teman saya larinya ya. Aku rek. Ini dari belakang, rek. Wafat, rek. Oke, di momen ini, Red Alpha memang bagusnya untuk sembunyi, bro. Untuk sembunyi, kalau nongol gitu pasti udah pasti kalah. Saya jamin kalah kalau Jackson. Kalau dia maju gitu, bro. Uh, ini lagi ya, bro. Ini entah di momen yang mana ini, bro. Saya agak lupa. Ini icak icaknya Coro-coro nih, coro-coro uh, nih. Cara-caranya uh, apa ya, bro? Ica-icanya itu apa sih, bro? Saya orang Jawa soalnya. Ica-icanya itu uh, ya, icacnya gitulah. Cusan <laughs> juga di ini saya flashback sejenak di Jackson, bro. Oke, okay, saya langsung aja cepetin. That Pintah saya tewas Otas Bang Otas itu meminta pertolongan Help Bang Otas Untung saya sudah maju Enemy destroy Nah ini sekali kubur Bus ujung kepala. Demetil, oh masih jauh ternyata. Belum dapat. Itu di belakang sana ada, bro. Okay, saya itu ngintilin teman saya, saya ikutin ngintilin itu ngikutin bro, <laughs> saya ngintilin teman saya bro, teman saya saya ngintilin belum dapat bro, saya belum dapat juga, saya belum dapat karena saya nggak nggak berani action langsung di depan gitu pasti kalah. Kalau beradu tank aja oh, udah pasti kalah saya, Rek. saya ngumpet di bagian ini, Rek. Oke, nah ini, udah dapat umpetannya. Dia masih mentul-mentul-mentul gitu. Enemy Dibikin sama rata, Bro. Hancur dia nih. Masih ada yang ngumpet, rek. Oke, okay. dia udah ngincer saya tuh. Yang saya, itu yang ngincer saya kalau nggak salah. Karena itu, rek. Nah, ini saya cari tempat ke sini. ngikutin teman-teman saya karena teman-teman saya ke arah sana, jadi saya ngikutin. saya kena kena tembak gitu macet dong gitu dia ngejar saya dua-duanya rek oke okay. satu lagi bro satu lagi bro satu lagi bro oh ini apa namanya Jackson terima kasih untuk Jackson nah lanjutnya bro, satu lagi satu lagi bro ini entah di bagian yang mana bro kalau ini bro Jackson dia mengantarkan saya mencapai tier 7 dan sekarang Jackson saya kasih reward rank mudah-mudahan saya udah apa di dir 7 lekas mencapai dir delapan ini saya cepetin ya bro saya cepetin lama juga oke okay. wide nice masukin nih bro oh nggak dapat nih masukin gua dihantam sama Boom. Boom. Oh itu Jackson. Saya ngumpet di sini ceritanya. Saya ngumpet di sini loh. Oke. Okay. Oh, dia ngincer saya. Ketika saya kubur di sini, dia ngincer saya, Bro. no ada, itu si pengintai itu. Teman saya diincer tuh. Saya juga ngincer dia, Rek. Karena dia uh, darahnya masih banyak. Oke, okay, berhubung di sini udah pada koit nih, Bro. Jadi saya ngincer yang itu tuh. Dia mau ngincer teman saya. Oke, okay, Bro, kita hantam. Kena, hati. Hati. <laughs> Kenapa? Kenapa Kenapa lancar lagi Enemy is hantam re hantam okay. hantam hantam sekali lagi bro sekali lagi okay. sekali lagi nah. ini di bawah sini bro tuh dia putar bro wah ini kayaknya saya bisa mati bro tuh. saya bisa mati nih, kalau beradu gini saya bisa mati aja ya, dia ngincer saya mulu bro saya melakukan panggilan ke teman-teman saya dia ngincer saya mulu tuh, tuh, tuh saya, saya perjuangan <laughs> tapi menang bro, walaupun saya berujung ko ku oh, ko itu, nih Jackson, Jackson saya flashback ke Jackson sejenak ya men, Jackson, oke okay. terima kasih banyak Jackson. Jackson, dan saya udah mencapai di tier 7 bro sekarang butir tier 7, udah mendapatkan T25AT, T25AT bro, uh, buat teman-teman saya mau terima kasih banyak, uh, ini video replay sejenak ya bro, replaynya si Jackson sejenak, uh, saya dalam laga battle bro. Seperti itu, se se kurang lebihnya bro itu yang sedikit doang, yang lainnya mah banyak matinya rek matinya banyak. Oke okay, bro, saya ngecapi terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.